hasil jongso hari ini bosku alhamdulillah ini ikannya mantap sekali hope hope sekali bosku wah ini gemuk gemuk ikannya ya sangat sangat mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku Bertemu lagi ya e, Kali ini saya Akan mancing di daerah Pati Jawa Tengah Tepatnya di desa Jongso kecamatan Wotan ya Kalau nggak salah ini Ini spotnya rawa-rawa Kebanjiran e, ditama, Ditanami Tumbuhan padi Dan spotnya itu seperti ini di belakang saya tuh oh luas sekali spotnya bosku ya dan semoga nanti ikannya haup hau bosku ya oke okay? dan untuk umpan mancing kali ini seperti biasa ya bosku saya menggunakan lumut halus yang fresh bagus sekali ini panjang lengket cocok ini buat spot rawa seperti ini Bismillahirrohmanirrohim nyumun ulami buat ngasung-ngasung gua masih alala mantap ikan pertama segini bosku alhamdulillah kita masukkan Oke mantap ini. Uh, masukkan lagi. Ah, ah, ah, iwa mas saya ala ala ala ala iwa bosku ala ala ala ala nyangkut eh nyangkut nyangkut ala uh, uh, uh. ala ah, alhamdulillah bosku ikan lagi ini uh uh ah, ala ala uh perutnya gemuk sekali ini ah alhamdulillah sekali bosku ya ikannya hauhauh ini ah kita masukkan lagi. ala, masih, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, Eh, eh, ayo ayo iwak bosku alalala, alalala, alalala, alalala, alala ala ala ala ikan lagi bosku alhamdulillah ini mantap oke kita masukkan lagi bosku alhamdulillah ya ikannya hauk, hauk. lanjut lagi pokoknya mantap sekali alala alala alala itu masih alala, alala, alala ah, alhamdulillah uh uh uh uh, uh. mantap uh keren masih ya. kita masukkan kejar ini masukkan lagi Ini, alhamdulillah, alhamdulillah, bosku, eh, uh, uh, uh. kita masukkan. bosku alala ala, ala, iwak bosku ala, alala alala a ala ikan lagi bosku Alhamdulillah ini Alhamdulillah bosku boskuwala mantap a Mayan ini kayaknya segini segini Alhamdulillah kita masukkan lagi bosku Dan itulah tadi keseruan mancing saya hari ini, bosku. Ya, terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah like, comment, dan subscribe. Eh, sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.